Oke, okay, para brother Kembali lagi di konten saya nih Membuktikan Suatu fakta menang roti Kiki like Oke, okay, dari lompat ini saya isi Kita dibangin ini di speedrunner Miner Bet 6.000 Terlalu besar ya 600 dia Oke okay. Let's go! mantap bodoh ya ini yang enak nih hariannya asik itu banget ya ini karena saya mengesankan tuh agak ada rasa puasnya gitu ya. karena ada perlawanan kita teman-teman tuh ya ATM. bener nggak? Bye. nggak tabrak memang tuh bener nggak kawan-kawan ini langsung dapat skaternya saya nggak bohong kan tuh kita lihat kalau soal jauh soal rezeki kali ya oh lihatlah tambah lagi kita teman-teman